Amanda Manopo kembali tegaskan soal sikap pada Arya Saloka di dunia hiburan tanah air Berawal dari pose mesra Amanda dan Arya dulu untuk pekerjaan keduanya di luar ikatan cinta sempat menjadi sorotan Hingga Amanda sempat dituding sebagai pelakor dari istri putri anak tersebut Membuat kini lebih memilih nolak kerja sama bersama Arya namun hal itu masih ada pengecualian yakni terkait kontrak dengan sinetron ikatan cinta Dan saya tidak lagi menerima pekerjaan dalam bentuk apapun bersama Arya Saloka ungkap Amanda Manopo.